assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau unboxing ya saya kedatangan satu buah paket saya pesan teleskop discovery ftf 3 per 9 kali 40 ac ya nah, dan gimana teleskopnya langsung aja kita bongkari ya. guys Ini yang pertama ada mounting ya ada mounting teleskop ada mounting teleskop coba cek dan untuk mountingnya ini sudah double baut ya teman-teman nah, ini mountingnya sudah double baut nah disini juga dilengkapi dengan kunci L nah disini sudah ada kunci L nya untuk pemasangan dan nah, juga berikut ada baut ya baut kelengkapannya semua ada di kotak ini ya, ada di kotak Oke, jadi, seperti ini: ini di tempat mountingnya, dan paketnya langsung kita buka. Saya pesan paket ini sudah beberapa hari yang lalu, ya teman-teman. Sudah beberapa hari yang lalu, karena saya yang lama, sudah selesai agak kurang. serinya FTR 3 per 9 kali 40 AC ya teman-teman dan ini harganya terjangkau sekali ya. harganya di 300 ribuan dan kita lihat nanti seperti apa teleskopnya untuk di 2023 ini apakah masih layak saya rasa sangat ya sangat discovery ya, ini dan untuk retikalnya masih retikel HK ya Di sini retikelnya HK Saya lihat di video-video teman-teman yang menggunakan teleskop ini Dan hasilnya sangat memuaskan ya Jadi saya coba ingin memilikinya Saya gunakan untuk hunting nanti Oke kita buka Oke di sini kosong tidak ada apa-apa lagi dan di sini ada buku atau spesifikasi ya Spesifikasi dari teleskop ini sendiri Semua lengkap di sini tertulis ya Tertulis di sini semua Spesifikasinya Oke jadi lengkap ya Oke kita taruh berikutnya, Kita pakai pertamanya ini dia udah ada kain yang diikat seperti ini kita buka apa saja yang ada di dalamnya oke yang pertama di sini ada tisu ya ada tisu ini adalah bukan tisu tapi kain ini kain untuk lap lensa ya kainnya sangat halus dan lembut ya ini lap khusus untuk membersihkan lensa lensa nanti untuk membersihkan lensa dan yang kedua di sini ada manual Oke, di sini ada manual book atau buku panduan manual ya mengenai spesifikasi atau e, cara menggunakannya semua Ada semua di sini. Ada pemasangan dan penggunaan semua lengkap ada di sini, atau tulis ya, teman-teman. Oke, ada lengkap sih, oke, simpan. berikutnya, ini dia penampakannya nah, ini dia tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini dan untuk penutup depannya masih lip ya nah, seperti ini dan coating lensa depannya agak biru-biruan biru-biruan dan untuk lensa belakangnya sangat jernih ya. lensa belakangnya sangat jernih dan view sangat luas. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, view sangat luas ya. Nah, Ini sangat luas nah itu tertera. Nah, itu kelihatan jelas ya. Nah, itu retikalnya retikal HK jelas dan sini ada ada zoom pembesaran di sini. Dan untuk penutupnya masih penutup manual ya seperti ini ya penutupnya ya, seperti ini dan untuk turret atas pun masih masih manual ya. untuk leveling positionnya ada di sini ya teman-teman ada di sini tertera leveling position saat pemasangan nanti kita bisa tak mengetahui titik kerataannya nanti ketika sudah dipasang di unit ya nah, saya rasa dengan harga 300 ribu teleskop ini sangat sangat layak ya. <tuh> sangat layak dan jernih sekali gambarnya dan ini untuk penutup belakangnya penutup belakangnya masih manual Ini saya beli dengan harga Rp 300 ribu ya teman-teman. Saya beli itu orange, sangat-sangat bagus sekali barangnya. Rekomendasi ya secara saya. Apalagi ini dipasangkan di unit-unit unit yang ringan ya seperti uklik itu saya rasa sangat-sangat nyaman ya, sangat nyaman ketika nanti dipakai hunting. Oke demikian tadi video unboxing singkat dari saya. Semoga teman-teman yang menikmati video ini tambah sukses dan sehat selalu. Oke, terima kasih banyak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.